Periode kalau kamu lewat di taman surga, bertahu, mana ada taman surga di dunia ya, Rasulullah? Taman surga itu di akhirat, kita nabi ada taman surga di dunia, mana dia? Zikir. Majlis, majlis zikir, majelis, majelis zikir, majelis naskiyah, bukan majelis sia-sia majlis tazkiah adalah majelis yang menjaga hati kita supaya senantiasa berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala saya jarang membawa tasbih karena takut lupa kenapa Ustaz Somar tidak bawa tasbih, pertama saya orangnya pelupa, takut lupa, beberapa tasbih hilang, yang kedua takut diminta orang apalagi tasbih yang baru dapat, dapat ini kayu tasbih bukan sembarang. Ini kayu gaharu sudah gaharu cendana pula sudah tahu bertanya pun. Kedar lagi dimuliakan Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita perlu memegang tasbih supaya haji kita ketika mengait tasbih berzikir mengan? Ada orang yang pegangnya pelan. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Tapi ada yang cepat. Ada orang memegang tasbih cepat rupanya zikirnya zikir, zikir. ismoza Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah serserah inilah yang saya poster sampai hari ini bingung apa yang kamu bingung kan kata guru banyak-banyak bersedekah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim bagus Huz? kata habib banyak-banyak berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bagus apa yang salah sampai sekarang saya belum berzikir masih bingung maku. Amalkan saja. Subhanallahu dua kalimat. Ah, dua kalimat. dan dia dicintai Allah subhanallah wa bihamdihi, al wa Salawat Masalah alaih salatan Saya bersalawat kepadaku Satu kali Sallallahu alaihi biha asra Allah balas sepuluh kebaikan Wa Wahutmat anbu asra sayi'an Ditutupi sepuluh kesalahan Wa Warufi'an lagu asra darajat Dinaikkan sepuluh darajat Tingkatan kemuliaan Tak ada yang salah Mau pilih tasbih baik. baik Mau pilih salawat Baik, baik. Mau ganti-ganti baik. baik Semuanya baik. baik Yang tidak baik adalah hati yang lalai yang lupa, ketika hati lupa, ketika hati lalai, disitulah setan akan masuk, muncullah hasad, muncullah dengki, kalau sudah hasad, dengki, berpengaruh kepada penyakit-penyakit. Orang kalau sudah hasad, jantung koronernya naik, melihat ada bapak anggota DPD, kenapa dia bisa jadi DPD padahal masih muda kenapa dia bisa jadi DPD dipilih satu provinsi cuma sempat orang punya mobil dinas punya rumah dinas semuanya dinas batuknya pun gaji negara bayangkan tapi kalau kita orang yang berzikir, zikir itu seperti karat-karat karat yang ada di dalam hati dihancurkan oleh zikir, sikir dihancur أفضل الذكر سأعمل أفضل ذكر لا إله Allah. Saya sudah berzikir Pak Ustaz Bagus? Bagus Tapi melihat tetangga saya nikmatnya lebih besar Saya masih khasat Zikirnya masih kurang Berbanyak zikir Saya sudah zikir seribu Masih kurang Dua ribu Masih kurang Ya ayuh halaladzina amanu Hayu orang beriman Uzkurullah Berzikirlah menyebut Allah Zikran kazira Sebanyak-banyak Wasabbi'u Bertasbihlah Sucikan Allah Bukuratau Wa asilah dan bertanggung. Zikir jangan pernah putus. Kapan berzikir? Allah <tuk> Orang-orang yang berzikir tegak. berzikir. Orang yang berzikir apa jadi Allah. Allah Allah. Yang banyak berzikir menyebut Allah, mengingat Allah, tatma innul qulub hatinya akan tenang. Mana buktinya orang berzikir itu tenang? Itu tenang di majelis zikir banyak, banyak yang tertidur. Itu menunjukkan hati tenang gelisah hatinya risau walaupun duitnya banyak walaupun kasurnya tebal tidak akan bisa tidur kenapa? kenapa? karena hati tidak tenang kena penyakit insomnia berapa banyak orang kaya tidak bisa tidur sampai makan obat tidur setelah dosisnya habis bangun lagu tidak bisa tidur lagi banyak masalah tapi orang yang berzikir hatinya tenang begitu melihat Habib melihat Ustadz langsung menguat kehadiran Allah maka saya tidak pernah marah kepada orang yang tidur di majelis zikir kenapa karena rahmat Allah sedang meliputi diri Ustaz sama saya tidak bisa tidur berhari-hari kenapa karena saya kena Penyakit insomnia. Penyakit insomnia Pergi Bergi ke rumah sakit, sakit Datang dan psikiater dan Datang psikolog, psikolog Memberi saya obat tidur, tidur. Setelah tidur. saya minum, minum Saya pun tertidur Begitu dosisnya tidur. habis tidur. Saya bangun Masalah tidur. datang lagi Saya minum lagi tidur. Tidur. tidur Begitu bangun Masalah tidur. datang lagi Akhirnya masalah tidur saya hilang tidur. Muncul masalah baru Sakit buah pinggap Ginjalnya rusak Gara-gara banyak makan obat tapi begitu mendengar ceramah Ustadz Somad Dibawa oleh anak saya Tiba-tiba saya tenang Dan setelah itu saya makin yakin Bahwa Majelis zikir menenangkan hati Pengakuan dari salah seorang jamaah Nama dan tempat dijaga Menjaga kode etik tunasi Ini pengakuan jamaah Setelah itu yang memulihkan Allah taala. Orang sekarang risau dengan kehidupan sakit banyaknya masalah Pakai narkoba sakau minum khamar semuanya merusak-merusak merusa mari bertobat ikut majlis zikir tidak ada alasan orang kabupaten tapin untuk sesat pakai narkoba mabuk sakau kenapa? kenapa karena ada majelis zikir tinggal datang ikut bersama dibimbing oleh tuan guru novel bersama para habaib para alim para ulama insya Allah turun rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan cuman Ahmad dan Barokah turun, kuweh betul betul. Jamaah ya yang dimuliakan Allah subhanahuwataala majelis Jamaah kaum manfi baitin min moyyitilah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsuna kita Allah <tuh> membaca ayat-ayat Allah. Wajat darasuna kufi ma baynahub mengkaji isinya zikir tasbih tahmid takbir tahlil shalawat nazalat alaihi musakinah janji allah turun ketenangan ke dalam hati wasyiat bihimur rahmat diliputi rahmat kasih sayang allah hafan bihimul malaika dikelilingi oleh para malaikat yang membawa rahmat Indah. Mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat Malaikat itu sifat-sifat Sama kayak security juga ada sip malam, ada sip siang. Masyarakat malaikat yang sip malam, dengan malaikat yang sip siang, ketemunya pada solat subuh berjamaah. Jadi waktu kita solat subuh berjamaah tadi, malaikat malam, malaikat siang ketemu, ganti-gantian. Setelah itu lagi. Ya, tak Berganti-gantian bersama kamu, malaikat malam, malaikat siang, malaikat malam-malam. Malaikat siang, siang. turun Ditanya oleh Allah SWT Hai malaikat malam Ya tugas kalian sudah berakhir subuh tadi Betul Apa yang mereka lakukan kalian lihat terakhir tadi Mereka berkumpul bersama Di mana? Kabupaten Batapir Siapa saja yang hadir? Bupati Orang yang hadir? Kata sambutan karena beliau sibuk mengurus negara, beliau adalah ulil amri, uli orang, amri urusan, mengurus urusan kita satu kabupaten, ada satu hal yang tak dapat ditinggalkan, beliau putus kepala dinas lingkungan, hidup, hidup bersama kita, hidup ruhnya, hidup jiwanya, mas'alul ladzi yazkurullah, wal ladzi la yazkurullah, maka mas'alil perumpamaan orang hidup dan orang mati adalah perumpamaan orang yang berzikir, orang yang tidak berzikir, orang yang tidak orang yang yang tidak berzikir mati walaupun dia berdikir. orang yang berzikir hidup walaupun dia mati berapa banyak orang yang dihadiri haulnya sudah meninggal dunia dikatakan dia mati tapi dia hidup, hidup. kenapa karena dia berzikir berapa banyak orang yang hidup, hidup tapi dia mati karena tidak berzikir ibu-ibu yang suaminya tidak berzikir berarti ibu selama ini serumah dengan zombie bapak-bapak yang selama ini istrinya tidak berzikir berarti bapak selama ini menikah dengan kuntilanak. Maka jangan heran anaknya tuyul. derajat dimuliakan Allah. Bapak tertawa tapi pulang dulu nanti kena marah saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita selalu berfikir majelis tazkiyah adalah majelis yang menghidupkan hati kita mulutnya menyebut hatinya mengingat banyak orang mulutnya yang menyebut subhanallah wal'abillah wala ilaha inallah wal'abbar tapi hatinya tidak ingat lawa sia-sia tapi masih lumayan Di mana letak zikir itu? apakah di lutut? apakah di kaki? apakah di Dewasa di muthahah, ketahuilah di dalam jasad yang ada segupal, ada segepal, palinglah solahat, solahat jasad dulu. Kalau yang segepal, segupal itu baik, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu menjadi baik. Kalau tidak pasaran, kalau dia rusak, maka ikut rusak. Yang segupal, segepal itulah berpikir Dimana dia? Diri itu, itu jantung. makanya orang mengatakan, "Kalau sudah jantungnya baik, insya Allah yang lain ikut menjadi baik." <tuk> Tapi kalau sudah jantungnya rusak, sama yang lain ikut menjadi rusak.